Selamat malam, adik-adik dan kakak-kakak yang dikasih Tuhan Yesus. Hai Kak, selamat malam. Hari ini kita balik lagi Kak Igit. Kita ya. lagi, aman untuk podcast PA Shalom Kita. Judulnya Welcoming Christmas with PA Shalom Depok. Episode yang ketiga. Tiga, tiga. wah wow. Kak, Kak Igit. Kabarnya baik? Baik, Kak Baik. Kalau Kak Aku baik. Coba kita tanya kali ya, ke adik-adik kita. Ya, kak. Ad, di sini ada Cici Lea sama Giselle. Hai, boleh, dadadada? Hai, hai, hai. Sebut. Dadah, dadadada. Hai. Tamu kita ada Cici Lea sama Giselle nih, Kak. Gimana, Kak? Kita hari ini bakal ngapain aja ya, Kak? Kita bakal berbincang-bincang seru nih Kak sama Cici ya dan sama Gisel Tema podcast kita hari ini tentang kejujuran Kariska. Pasti seru banget nih pokoknya. Adik-adik yang ada di rumah jangan sampai ketinggalan ya karena podcast ini bukan hanya untuk didengarkan aja tapi kita bakalan ngobrolin banyak hal seputar tema Natal PA kita tahun ini ya, Kak. Ya, nah, betul. karena tadi kita udah perkenalan sama Lea, sama Gisel, kita langsung mulai aja kali ya, Kak? Boleh. Gisel sama mantap. Cici Lea udah siap? Boleh, Karis, ya, Coba, ya, bawa, Kak sekali jempolnya? Coba boleh jempolnya. Udah. Siap, Pak. Oh, sip, mantap. Oke deh kalau gitu. Tapi sebelumnya Kak Rizka mau tanya dulu, Cici Lea sama Gisel sama sama umurnya lima? 5? lima tahun. tahun. Berarti masih TK ya? Iya, Kak. Giselle sekolah di mana ya? ya di mana? Matiwana. Di Kalau Cici Lea sekolah di mana ya? Kinderfield. Oh, Kinderfield. Oke okay, deh kalau begitu. Kita mulai aja ya, Kak Igit ya. ya bola, bola, Silahkan, bola. Kak Igit. Nah, coba sekarang Kak Brigit mau tanya. Lea sama Giselle, sayang nggak sih sama Mama sama Papa? coba uh, cicil oh gisel sayang kalo cicil ya sayang. sayang coba mama papanya boleh masuk Mam, salah satu deh mama atau papa boleh masuk ke kamera oke okay, kita mulai gisel dulu kali ya, ya. gisel sayang enggak sama papa sayang, sayang coba Kariska mau lihat Kalau gisel sayang sama papa cara nunjukin sayang gisel apa papanya dia apa papanya dia pain di coba, coba bilang I love you papa. Jadi dia itu kalau aku ee uh, papanya bilang I love you Kak, dibilang I love you tuh papa, dia pasti bales Oh, uh, coba, coba, coba, coba ya. hello. Hello. Love you, Kak. Hello. Asik. Ih, hari <laughs> Kita udah lihat Gisel ya Kak, sekarang gantian Cici Lea. Hello, Cici, Cici ya? sama siapa nih? Pinggilin Mami ya? Yeah. Kalau Cici Lea menunjukkan rasa sayang Cici Lea ke Mami gimana? Dipeluk, atau dicium, atau bilang I love you juga. Aduh, malu-malu <laughs> sedikit ya, nggak apa-apa. Nah, kita sayang ya, semuanya sayang ya kak Igit ya sama mama papanya. sayang-sayang semua ternyata. Hmm, hmm, betul. Terus kalau kita sayang sama mama papa, kita berbuat apa ya kak ke mama papa? Kalau menurut kak Brigit, kak Rizka, berarti kalau sayang sama mama papa berarti kita harus baik ke mama papa hmm. kita harus jujur kalau menurut Gisel kalau Gisel sayang sama mama papa Gisel berbuat apa selain peluk selain cium apa lagi menurut ya, sama murut. Murut. murut. Papa, mama Gisela ya. harus apa harus ngomong baik-baik harus ngomong baik-baik contohnya gimana ngomong baik-baik itu -baik gimana ya enggak boleh marah-marah Oh, nggak boleh, boleh dibentak ya, Mami-Papinya ya? Iya. Bentar, betul. Nah, kalau kita berbuat baik, kalau kita nurut sama Mama-Papa, termasuk salah satunya juga kita jujur ya, kalau Brigit, ya? Oh, betul, Sesuai sama pot tema podcast kita hari ini. Betul, Kak Jujur Risa. itu apa ya? Siapa yang tahu? Jujur itu apa ya? Oh, jujur itu apa ya? ya tidak boleh bohong. Boleh tidak bohong. Enggak boleh betul. bohong. betul. Ada lagunya ya. Bohong, bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Dosa. Jadi nggak boleh. Bohong. bohong. Pinter, pinter, pinter Kak Brigit nih keren-keren ya -keren hmm. adik-adik kita. Coba sekarang Kak Brigit mau tanya nih. Pernah enggak sih berbuat hal yang tidak baik? ke mama ke papa nah operan oh, coba kita tanya Cici Lea dulu ya Cici ya. Lea contohnya apa Cici ingat nggak oh, sekolah nggak ma uh -uh. mau bangun Oh dibangunin sekolah nggak mau bangun terus gimana akhirnya tapi bangun enggak telat dong berarti ya atau malah nggak masuk Gak masuk. Oh, nggak masuk. Berarti kalau Cici Lea dibangunin, nggak bangun, kalau pikir Oke, kita tanya ke Gisel Kalau Gisel pernah apa? Berbuat yang nggak baiknya apa ke mama-papa? Marah-marah. Marah-marah? Kenapa? Marah apa? Kenapa? Kenapa marah-marahnya? Gak, gak, gak boleh sesuatu. nggak boleh. Main HP maksudnya? Iya. Oh, gitu. Tuh, terus, terus, terus, Lea Gak. atau Gisel pernah bohong enggak? Enggak. Enggak. Wah, kita kasih tepuk tangan kayak gini. Gitu. kita harus tepuk tangan buat Gak. saya. Enggak pernah, kalau Gisel? Baik sekali, Cici Lea. Gak pernah. Enggak pernah juga, oh my God. Yang ampun. Baik sekali. Kita, ayo kita sama-sama tepuk tangan, satu, dua, tiga, kita tepuk tangan. Ayo ah kalau kayak gini sih udah hebat-hebat, kayak gitu. Kakak pernah bohong, gak? Kakak Rizka pernah bohong, hmm. tapi Kakak Rizka udah ngaku berdosa sama Tuhan Yesus. Gitu bohongnya apa? Bohongnya apa? Bohongnya uh, ini jadi kayak Kak Rizka ya, yang wawancara ya, bukan ya, saya. Apa-apa. Uh, nanti ganti Kak Ikit juga harus jawab ya. Kariska Manti. bohongnya, uh, apa ya, Kariska bohongnya, uh, oh, Kariska bohongnya, harusnya Kariska pulang sekolah jam, Kariska pulang kuliah jam 5, tapi Kariska baru pulang ke rumah jam 7, bilangnya ada kerja kelompok, padahal Kariska main. Gitu, hmm. Itu Kariska bohongnya gitu sensorinya gimana? Oh sensorinya gimana. gimana? Tapi Kariska nggak kan langsung bilang sih Kariska bilangnya besokannya Kariska bilangnya kok oh, sebenarnya aku nggak kerja kelompok sama teman-teman tapi aku malah main gitu aku bilangnya gitu ke Mama terus okay. Mama sih e, ngambek sedikit sih sedikit tapi hmm. tapi habis itu dimaafin deh Cicilnya beneran nggak pernah bohong nih. Nggak. Oh, oh, enggak. Wow, keren sekali. Coba Mami beneran-bener. Coba bener -bener kali Culea. tanya Maminya, Mami? Nggak pernah, nggak oh, pernah. pernah bohong. Oh, oh, Benar, berarti. Kalau Kak Igit deh, kita dengar Kak Igit cerita. Tadi kan Kak Riska udah cerita. Kak Igit deh. Kalau Kak Brigit waktu itu pernah bohong sama Maminya Kak Brigit, karena Kak Brigit disuruh bantuin, tapi, Kak Brigitnya nggak mau. Akhirnya, Kak Brigit bohong. Jadi, waktu itu maminya Kak Brigit minta Kak Brigit buat ke Indomaret, mm. buat belanja. Tapi, Kak Brigit nggak mau. Akhirnya, Kak Brigit bohong. Kak Brigit bilang, "Kak Brigit lagi belajar, padahal da, Kak Brigit, Kak Brigit. Tidur. Ya. Ah. Udah, saya sorry belum, Kak? Udah dong, Kak Brigit. Abis itu langsung nyesel mm -hmm. Karena Kak Brigit kasihan Maminya Kak Brigit jadi capek Akhirnya Kak Brigit say sorry Ke Maminya Kak Brigit Kalau bohong tuh perbuatan baik Atau perbuatan buruk ya Buruk Buruk, buruk. buruk Perbuatan Good or bad? Bad. bad bad Oh perbuatan bad Oh iya kita belum tepuk tangan buat Kak Iji Tepuk tangan buat Kak Iji Tarik kalau tadi kita udah nanya maminya Cici Lea, sekarang kita nanya papahnya Gisel deh. Hmm, Beneran ya Giselle pernah Giselle nggak pernah bohong? Oh. Bener gaya. ya? Giselle sih nggak pernah bohong. Dia, Kalau dia salah, dia akan nakuin. Misalnya nih, habis uh, main, atau misalnya dia taruh sesuatu sembarangan. Siapa nih yang taruh di sini? Giselle. Sambil cek ketawa-tawa oh, dia. Oh gitu. Tapi saya sorry Giselle. Kalau dia dia salah, dia akan ngaku. Gisela say sorry enggak? Uh, dia, dia pasti bilang, awalnya sih dulu uh, gengsi, terus akhirnya mm -hmm. sekarang mulai terbiasa. Ya papa, ya aku, uh, ya. Terus bilang apa? Maaf, maaf. Uh, <laughs> dia maaf. Kita ah, ya. tiba-tiba Gisela. Giselle. sekali Gisela. Kalau tadi perbuatan baiknya ke mama papa ya kak? kalau hmm. karena Gisel anak tuh anak satu-satunya kita tanya dulu deh ke Cici Lea Cici Lea kan punya adik ada berapa? dua, dua. dua. pernah enggak jahatin adiknya? enggak pernah oh, hebat sekali tidak gak pernah sekali. oh, pasti maminya bangga banget ya mami ya aku tidak yang pernah. jahilin apa? Oh Cicilea yang aku dijailin? Yang dijailin. Dijailin apa? Dijailin Dijakuin apa? Dijailin lagi main. Terus terus terus Cicilea marah nggak? Iya. Marah. Tapi abis itu Cicilea minta maaf nggak? Karena udah marah. Iya. Iya. Oh keren sekali. Coba Kariska dan Kak Igit mau dengar Cicilea minta um, minta maafnya gimana ya? Sorry mau, ya aku marah-marah. Kata adiknya? Oke. Okay. Oke. Oh. Ya, terus baikan ya iya sekarang gak berantem lagi kan gak nah, baiklah kalau gitu hebat-hebat nih pinter-pinter baik, baik karena kita udah karena Gisel, Cici Lea udah um, berbuat baik udah say sorry ya kak udah minta maaf tapi sekarang Kak Iska kayak meminta mau adik-adik buat janji janji untuk gak bohong lagi bisa lagi Siapa yang mau janji? Bisa, Kak. Bisa janji. oh oh dua-duanya mau janji, Haris." Ah, pinter hebat. Kita tanya kali ya, janjinya mau apa? Coba biar kita bisa tahu nih. Kariska kita contohin ya. Misalkan Rizka gak mau bohong lagi ke Mama atau Papa. Kayak gitu bisa, bisa, bisa coba. Kak, coba kita mau dengar ya, kayak gitu ya. Kan ngomong ya. Coba bisa, bisa enggak tidak akan malah papa Mama. Lagi. Lagi. Oke, okay. kita pegang janjinya kayak git Kita ya, ingat, -ingat ya kayak gitu ya nanti suatu waktu kita tanya ke Mama Papahnya. Oke. Okay. Oke. Okay. Coba nah, sekarang. ah ya. Cici Lea. U janji akan bohong. Karena janji not -book. Good. Karena it's not good, it's bad. Gila. Gila. Nanti nanti kita, pe kita pegang janjinya diesel dan janjinya Cicil ya. Terus nanti sewaktu waktu kita tanyain ke mama papanya ya. Beneran nggak ya? Oke. Okay. Oke. Okay. Coba lihat jempolnya. Oke, okay, mantap. Kayaknya udahan kali ya Kak Igit ya. Asik banget nih. Adik-adiknya, walaupun masih TK, tapi hmm, kakak-kakaknya juga kena dikerjain ya. Dilihat-lihat ya tadi ya, jadi kakaknya cerita, nggak apa-apa. Nah, seru banget udah ngobrol sama Gisel sama Cici Lea. Dan yang paling penting, Kak, mereka mau minta maaf, minta bilang say sorry. juga. Oh, Kak. Oke, oke, oke. ganti yang tadi karena Kak Igi, eh, karena Kariska sekarang Kak Igi duluan Oke, okay. Kak Brigit janji tidak akan berbohong lagi ke Mama dan ke Papa. Kak Brigit Kariska janji, Kariska enggak akan bohong lagi sama mamanya Kariska. Sudah, okay. kita adil semuanya. Mantap, mantap, kisep. Iya, mantap, ya. mantap, mantap. Kasih jempolnya dulu. Makasih ya adik-adik, makasih Cici Lea, makasih Gisel, makasih Kak Igit. Thank you. Thank you, udah ngobrol-ngobrol nah. uh, ya. Nah Kak, sayangnya hmm. nih kita harus mengakhiri podcast ini nih Kak. Kita udah mau selesai, nggak kerasa ya Kak mm -mm. Heeh. Betul, berubah. nah adik-adik nanti kita mau natalan PA di tanggal 26. Nanti setiap minggu sebelum tanggal 28 akan ada rekaman-rekaman kayak gini nanti sama teman-teman yang lain dan kakak-kakak yang lain yang kayak gitu ya. Hariska. Mm -hmm. Ternyata Kak, selain di YouTube kita juga bisa dengerin lewat WhatsApp loh Kak. Oh iya betul. Jadi, enggak nggak hanya lewat YouTube nih Kak, ternyata. Benar. Kariska dan Kak Igit mau nyampein sebuah clue. Haris tahu ya, petunjuknya dia selalu ada buat adik-adik. Pokoknya, adik-adik, nanti jangan lupa, adik-adik yang di rumah juga jangan lupa untuk dengerin podcast minggu depan. Podcast yang keempat ya, Kak Igit ya. Episode keempat. keempat, betul, Kak. Okay. Podcast makin kita, kak ya mm -hmm. Sampai jumpa, buat tes berikutnya. Jangan lupa di jalan